Kita bukan oh. dari takdir, kamu mustimu sendiri. Ku belum siap, tangan lu tak Lebih baik begini, daripada sakit hati.